Bapak besar sungguh kasih semua nyata sungguh perlindungan -Mu. Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasihmu, Bapak Ajarku Ajar ku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. up Bapa, ajarku selalu hormatimu Ajarku turut perintahmu Berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur My. yang terbaik bagiku